Yo, apa kabar? Apa WhatsApp Selamat datang lagi? Welcome, back. kembali lagi di channel gua. Kawan-kawan, e, semuanya! Dan pada hari ini, gua bakal mainin game Dread Out. Akhirnya, gua main game horror, guys. Gitu kan? <saturation> ini rada Dek-dekan ya, <fan artificial historia> Gua pertama kali, eh iya ya. Gua jarang banget loh main game horror kayak gini. nih, enggak tau, gua ya bakal lanjut atau enggak. Langsung saja kita new game. Gitu kan? Langsung saja, save datanya yang ini. <from the> <allocated> Aduh, main game horror gitu kan. Jarang-jarang sekali saya main game kayak gini gitu kan. Oke. Tread other at. Oke, okay, apa nih? Oke, okay, kok di layar satunya enggak kelihatan Some old culture believe itu fotografi can steal person's soul out to people. Waduh, katanya. Pasti kalian tahu deh artinya. Pasti kan banyak YouTuber yang udah pada mainin game ini gitu kan, makanya itu gitu kan. Anjir Ada suara ketawa eh, eh, eh, eh, eh, eh. Saya tidak mendengar Waduh Linda katanya Dia manggil-manggil Linda gitu kan uh, uh, uh, uh. Gue lihat dari sini lah Layarnya lebih kecil <laughs> Aduh Oke okay. Jangan ngagetin dong Aduh nggak bisa di skip lagi Ini bener gak dread outnya yang versi dua ya Soalnya tadi gue update kayak gagal kayak gitu loh guys Gak tau ya Oke, langsung saja Ini dia dalam silinda ini ya Apakah udah update atau belum ya Aduh volumenya kecilin <tuh> <tuh> Oke, dia ini kan kayak terjebak di dalam sekolahan gitu ya guys Loh kok langsung di dalam sekolahan ya Oke, okay, berarti kita mengawalinya dari dalam sekolahan gitu kan Oke okay. Ini bi bi biasanya bisa ngeluarin HP gitu loh Oke okay. Wow <laughs> Oke, okay, udah langsung saja ya Jangan gagal fokus Oke, okay, kita dalam sini gitu kan Apa nih? Apa nih? Guys, I have you Oh, rest in peace. Oh, ini teman yang Pasti ini berarti dread out, out yang skill satu ya kan But I... But I apa nih Aduh die die die Linda, Linda mas die Aduh anjir Anjir Oke okay, dah, dah dah dah But I apa gitu kan Tuh Linda tuh gambarnya Yang sebelah kiri itu loh Linda di blacklist gitu ya kan guys Jadi kita harus kemana ini Oke okay. Kita keluar sudah Oke, okay, kayaknya kita harus turun deh ya. Aduh, gua asli, gua merinding, merinding disco, tidak pernah main game horror. Dia nggak bisa ngeluarin HP, Kak. Wei, HP-nya mana? Oke, okay, ya gua udah balik ke dalam sini, nggak ada ya? Nggak ada yang namanya handphone, ya? Yaudahlah, gua ngeliat-ngeliat youtuber lain main pake handphone loh. Ini kok gua nggak ada handphone ya? Woy, <laughs> aduh. Udah gila gitu kan, cuman ini wow sekali grafiknya bang, grafiknya sudah mantap banget ini. Sekolahnya memang sekolah gue juga dulu kayak gini nih boy. Oke, okay. sepertinya, sepertinya tidak ke sini, Sepertinya tidak ke sini gitu. Oke, okay, jangan ke sana guys, jangan ke sana. Sepertinya tidak ke sana. Oke, okay. langsung saja jalan barakal kemana nih? Apa nih? Oke, okay, kita bakal kesini. Ini kok jalannya lama amat, ya? Ayo, eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... loh eh... eh... eh... eh... di eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... kayak lampunya itu gelangnya juga mantap kali itu Wih, di jamnya modern ya Ada lampunya kayak gitu Oke, diambil deh Ini tas ya Mabek Harusnya bisa ambil gitu Kenapa dibakar tasnya, Boy? My phone Nah, akhirnya dapat HP-nya, Boy Akhirnya ya Oke, setidaknya kita bisa punya penerangan gitu ya kan, guys Punya penerangan biar Maka HP-nya HP gimana? Oh, klik kanan ya kan Oke okay, kita oke okay, kita lihat sekitar Aman gitu kan <tuh> nggak ada dong <tuh> Oke okay. Tekan app untuk place like Kok ada suara kucing Kok ada suara kucing hm? Mana kucing Cing Hah? Loh kok tiba-tiba ada kucing oh, Ayo udah deh ikutin deh Cing Tunggu Cing Ini kok nggak nggak bisa lari sih? Nah, lari dong. Nah. Oke, nah baru bisa lari tadi kecing. Okay, Jangan macam-macam cing, cing mending balik aja cing. Kucingnya gede banget lagi ya. Asli ini gede banget guys. Matanya kayak waduh, matanya kayak gitu lagi boy. Dia ngelihat arah belakang. Kita arah belakang gua. Oh my god, siapa nih? Assalamualaikum, ke Mamang. Kedem. langsung sorry lah, I'm sorry Linda. Si Budi. So sorry. Sorry gave you lesson what happened and era na na na na. something bad happen. Oh bad happen. She's turning crazy. So I gotta lug it her up Andre had oke okay, Andre punya kuncinya But I don't know where he is Mommy help I wanna go home Oh, oke okay, oke okay. Berarti Oh, adek Oh, iya Berarti itu tadi yang menggila itu Ada kan tadi Kalian dengar pas gua ngambil tas tadi Ada suara Linda, Linda, Linda Dia Kayak dendam gitu loh sama Linda Berarti memang di sini nih, anjir. Merinding banget, merinding di anjir. Tuh kan, ini dia nih. tiang kunci di situ gitu. Tapi kuncinya dia, uh, bilang nggak uh, di Andre. Gak ada yang bisa dibuka, boy. Kita explore dulu. Gak ada bisa dibuka, gitu kan. Kenapa gitu kan di sekolah malam-malam? harusnya pulang saja Boy ini jangan bilang nanti habis baterai handphonenya nyalain flashlight mulu Udah lah ya jalan mana lagi nih nah di sini ada apa tadi gua kemana ya di sini ya ada kelas 2.4 biasanya kelas 2D ini nih kita foto foto dulu Kenangan Arwana Lima. Aduh, anjir. Profil guru kita. Oke, okay. memang. Mantap. Di sini ada apa nih? Aduh, ada pohon bambu nih. Ada something tidak good. Coba kita cek ya. Oke, okay. aman. Biasanya. Itu pohon-pohon bambu. Berkaitan yang tidak beres, bung. Jadi kalau kalian ada pohon bambu Di dekat rumah kalian Hati-hati yeah. <laughs> Ini kemana lagi ya Tolong Mana lagi kita oh, say. Anjir Ini emang Emang masuk ke Anjir habis ini mau kemana lagi nih Udah gue explore explore cuman Itu yang kebuka boy Ini nggak ada yang kebuka gitu kan terus kita harus kemana ini? setelah menemui yang tadi itu, liling keliling, anjir di sini apa nih? kosong, gak ada apa. gue duduk gue berani banget asli, kesana kemari walaupun sedang merinding juga merinding diskonnya. apa nih? Gak ada nih Dikunci juga tuh kegembok, kemana jadinya boy? Aduh, keliling-keliling capek juga ini. Apa nih? Stop tawuran selamanya, mantap! Stop tawuran apa nih? Lomba debat bahasa Sunda. Oke, latarnya berarti di Sunda ya, Sunda Empire. Luh. ini juga dikunci. Hmm, setengah jam tidak dapat keluh kelo kelu. Mau ngapain di sini Balik lagi ke sini Nah ya mas Allah akhirnya dapat di ujung sini ternyata buku ya sanggure setual buku split buku page Yeah, ritual The Endless Misery Bawa jelangkung Waduh Membuat jelangkung katanya ya Apa nih Ritual-ritual jelangkung nggak jelas ini kan Apa terus Bunyikan belnya seribu kali Terus ya Oke okay, terus sebut namanya Terus apa nih dalam si, sini nih? Si, siapa ya Siapa ya per Pergi Pergi katanya Ini Linda bro Linda Iya Linda Santuy. keluarlah. Kunci, oh ini di Andre. Udah pergi. Iya, Kunci Andre Kunci man Andre. Apa kamu gila? Kenapa? Si Tony Psycho Oh, yang di dalam tadi psiko. Katanya, kok suaranya hilang ya? Tadi ada dia. Nyuarain. Listen, I wanna give you it to you Oke okay. Katanya dia bakal ngasih Terus But a watch shadow was Casing me I too scared Oh I'm sorry Linda Memangnya Oh my goodness! Akhirnya ada yang namanya Pocor nini <laughs> Apa lo ha Apa lo Apa lo foto lo Gayanya kayak gitu doang Oh ada yang ngawasin katanya udah nih Cong, dalam sini nah Datangin lah Wih, nggak berani lu ya Di, di luar situ doang Oke okay. woi kalau dekat hilang Kalau di sini, oke okay, Oke, okay. dideketin dia malah hilang ya Cong, mana Cong? Tadi di sini kamu Pucing, pucing Picing, mana picing? Kita ganti ya, namanya jadi I semuanya Asalnya pocong jadi picing di atas kiri ya, mana loh? Apakah Anda menjadi satu dengan ini ya? Sini gak Mana ya? ada lagi nih. Pocong lari, guys. Katanya jangan bilang si Andre dirasukin pocong tadi nih. Ini bisa gerak dong, jadinya tangannya. Andre, Andre, keluar, Andre, Andre, Andre. Aduh malah ini lagi gua bingung nih Oke okay, kita kayak setting dulu Oke okay. nah ini nih Kita klik M dulu kayaknya nih Notes kayaknya apalagi nih Oke okay. He got the key up right because The white shadow White shadow tadi tuh ya po -ting, gitu kan? What because be I think I should check And find out Oke okay, kita coba Waduh kok gak berani gitu loh si Andre nih Si cewek ini si Linda malah berani gitu. Oke, okay, baik taksi. Waduh, bisa pesan gojek, bung. Cannot launch app. Oke, okay, tidak bisa launch inventory Banyak sekali fotonya sudah kita tadi banyak banget ya foto-foto ya. Bisa dihapus nggak? Nggak ada yang bisa dihapus ya. Yaudah semoga. Oke, okay, GoSpedia banyak banget. Di sini how to play, review tutorial. Oke, okay, oke. Okay. Uh, kembali dari handphonenya kayak gimana ya Backspace to close up Oke okay, backspace Oke okay, dah Mana ya Setengah delapan malam ya Masih subuh ini Waduh Masih belum tengah malam boy Jadi kita harus kemana nih Oh my god Cing cing Santuy cing Cing santuy, wah bikin merinding lah nih kucing nih buset dah oh my god tahan dulu tidak ada apa-apa waduh, ada yang berubah nih Css. kok buntutnya di bawah nih oh my god Oh uh! anjir ini dia pocongnya, sini kau pocong wuduh ampun Hei, pocongnya di mana cing? Di mana dia cing? Arahin gua ke sana cing. Man, mana? Loh? Mana lo? Mana lo? Oke, oke ini dia. Pocong biasanya dekat pohon pisang sini, Kom. Apa pocong? Oh, itu dia di Give up, please stop it. Hah? Ya, <ervation> minta ampun enggak, <kau>, ya, <laughs> Apa kau? Minta ampun kau ya. Foto sekali lagi. Oke, okay, udah tidak Wah, bisa dipegang? Please Have mercy on me Ha, minta ampun pocongnya Eh I mean kiss that boy Oke, okay, dah ya yeah. Udah Guys, I'm trouble oh, Any trouble, banyak masalah I just some dark vibration, brother Me, I'm sorry, human Wah, I'm sorry, human Maaf, apa sih aja I will go away now Oke, okay, lah, dah, dah, dah Oke okay. Oh masuk kospedia ya? Oh malur deh. Huh? Aja oh, langkung with my face. Why? Just why? Kenapa gitu loh? Jerangkungnya mukanya mukal silinda. Jadi potolah. Oh my god, sebuah kuburan. Kok kuburan Linda? Why Gitu loh Why karena I it? Apa ini Bercanda Jangan bercanda katanya I really hope This oh, Ah yeah. ya Apa nih Jangan macem-macem nih Kuburan-kuburan kayak gini Gitu kan Terus apa lagi Gitu Apa lagi Eh Mana lagi Coba kita baca deh uh, Inventory Inventory HP doang Notes Oke okay, The wild shadow white Which Andre mention Actually a pocong Nah kan From the his convention Kok bahasa Inggris ya Bahasa Indo ada gak sih <laughs> But something was I gotta get back to Andre Tell him everything as Alright Oke okay. Berarti kita disuruh Datengin Andre Dah Kita udah usir Pocing segulinginiusnya ya Mana kucing tadi Cing aman gak kan Cing Nah kan kalau buntutnya udah naik, jadi aman. Perasaan tadi jamnya nggak nyala. Oh, jamnya nggak nyala. Terus kalau dekat kucing nyala, jangan-jangan kucing ini adalah sinyal tower. Cing, potolola, cing ya. Kalau-kalau tadi nganti nggak ketemu lagi nih, Saya masih kucing. Oke, kita masuk. Uh, bukan ini, ruangannya tadi ya. Bukan ini, kayaknya di sebelah sana nih. Kayaknya di sebelah sana aman. Aduh, kucingnya kok kena itu ya? Kalau dekat kucing jamnya nyala, ada apa ini? Pocong pun minta maaf gitu loh sama Silinda. <gif> Oke, okay, nah nih, kayaknya nih. Oke, okay, ini nih, udah berapa nih? Udah 38 menit loh. Gua wow, bolak-balik, bolak-balik, mondiar, mandiar. Nah, ini dia nih. Dan ini pelajaran apa sih di kelas Andre ini tadi ya? Eh, uh, waduh, regular verb, present dan lain-lain sebagainya. Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Linda, Hartunyo udah pergi? Iya, udah. Santuilah. Oke, okay. is that right, Gun? Iya. Yeah. Dah. Dah. Anyway, makasih, yeah. Lin. Ya, santuy. Kuncinya dah. Here's the key. To the prone lobby. Be careful herlinda Just run for your life. Oke, okay, dapat kuncinya akhirnya, boy. Sally Ira Ronnie Miska oh. siska it was your fault. Oh my god, 1000 views already? Notification gang, hala! <laughs> Apa nih? So, you guys have heard about this evil Live streaming. <laughs> Live streaming apa nih? Kok bawa-bawa kapak? Oke. Okay. Oh, dia yang dikunci tadi ya. Eh, sinyalnya mana, woi? Kayaknya India nih yang kerasukan nih. rogan kan murderer. Bagus, Andre. nih dikunci aja orang kayak gini nih. Her suffer, and maybe even Kok tiba-tiba nyetel live streamingnya dia gitu kan Terus kita harus kemana ke sana kah Oke udah berarti uh, langsung aja buka ya Buka pintu yang tadi ya yang kekunci ya Aduh oh, hey. Ini macem-macem aja -macem, eh, gitu kan ketimbang pulang eh ya. udah selesai nih cerita. <laughs> Malah buka-buka kunci psikopat ini gitu kan lagi. Mungkin ya ini brotherhood banget ya. <laughs> brotherhood banget. Temenan banget ya sama si ini teman-temannya ya. Oke okay lah kita dapat kuncinya langsung SMO Arwana 5. Dah buka. Yuk lah. Oke, langsung masuk. Oh my god. Ada lambang nih guys. Diik foto dulu guys Apa tuh Sini gak ada apa-apa Bel kiri gak boleh Dah lurus dah Kiri gak boleh Kanan gak boleh Situ ada apa sih gak ada apa-apa Langsung tuh ngebosail lah Apa tuh Loh kok Loh kok cuman kamera yang bisa lihat woi Perasaan gak ada apa-apa kalau di kamera berdarah semua. Oh my god, ini dia yang live streaming tadi. Ada jaringan ke sini, Mbak? Oh my god. Oh my god. Bikin merinding nih. Oh, iya. Anjir, dia bawa kapak, boy. Oke okay, oh yaudah foto-foto elah. Ini kayaknya senjata kita explored. Bobo kapak nih Oke okay, akhirnya Oh kerasukan bener kan Kerasukan jigong ini Mana hantunya boy Eh ampun ampun <gulang> Hilang ah, tada, tada, tada, oh. Mana lu Wah culas Wah curang Oh masuk lagi nih Oh bobo bobo -bo. Kapaknya berbahaya daripada hantunya boy Kapak ini kena auto die Kalo hantunya tadi cuman ngantem ngantem doang Ah, oh. Dah dah dah Jangan deket dah Ih eh, eh, larinya cepet apa Santailah Foto terus Linda Oke okay, keluar dah Sini kau dada kata da, da, da, da. Mana lu? Tuh, kan. Aduh, masuk lagi. Terdiam saya, Bung. tegang banget gue Oh bobo, eh, eh, eh, ampun. Jangan sampai ngulang dong. Ngulang capek juga, Paman. Langsung linda. Ampun, kapaknya tuh loh, kapaknya tuh loh, ampun, gelap banget, aduh, hai HP Linda, enggak kena dong, Nah, uh, kena, uh, kena, uh, kena, uh, kena. Uh, kena. Uh, kena, aduh, kena dong, harusnya boy. Aduh, nggak kena. Gue udah nggak klik, eh Linda, tolong dipoto, Linda. Ini gampang loh, tinggal diklik doang. Jangan masuk lagi lah, woi Mana loh, sini kau Main petak umpet. Oh, aduh, gue udah nggak klik. Masya Allah, Masya Allah. Kena, nah, kena nih harusnya boy. Sini loh gue datengin aja lah. Nikah, lu kah ibu? anjir off, oh, <tuk> terkejut, mulu gua, tiba-tiba dia, mana hantunya mana? Ini hantunya kok nggak biasa ya, hantunya ini kayaknya di, nah, tiba-tiba nyerang bangke, oh ini dia nih, ah, ah, sini, oh. mana deh, nggak takut lagi dah gua. Mana kan, gue punya HP. Wih, ayo hantu mana kita selfie dulu. Nah, tiba-tiba nyerang loh. Aduh, ini jangan bilang darahnya nanti habis nih. Di mana atuh? Nah, asli loh. mana hantunya? Wey? Astaga ay. Astaga ay. ini lama kali perkara moto-moto doang nah nih mana mana loh ah? Nah kalaunya kameranya kayak gitu dia anu nih dekat berarti Ayolah Aduh, gak selesai-selesai. Aduh, padahal gua udah, udah, gua udah klik. Oh, dia di tiang-tiang sini doang. Ayolah, Linda, jempol kau tuh. Nah, dah dapat. Ayolah, mana dia tadi? udah dong Udah dong Udah dong Udah dong Ah Udah dong Mana dia tadi Masya Allah Oh nunggu fokus Nunggu fokus guys Mana sih dia Sini nih gua di tengah sini Nah Tengah sini lebih liat nih Soalnya dia di dinding di Dinding nih Dong Pernah loh ha Sini dia nih Nih nah, Mana loh ah, Mana mana mana lagi Mana Eh Nah hilang Asli perkara moto doang loh Anjir Anjir hmm. Mana nih Ah pernah Mana lagi Aduh nyerang mulu, <gih> kamera gua nggak bisa, eh nggak bisa displit ini, burik, HP-nya burik, tidak bisa foto secara cepat, Ter gitu kan enak. Nah, ya mati dong, silinda. makin gelap akhirnya Aduh hey. akhirnya mati aduh soalnya makin lama makin gelap gitu loh guys jadinya kayak sa akhir sampai akhir ter makin terpengaruh sama ininya bulan setan Udah keluar Terus kemana lagi? Gitu, bingung juga, Paman. Oke, okay, di sini. Apa nih? Oke, okay, berarti ini udah ya? Udah selesai ya? Waduh, kasihan banget. Aduh, kepalanya ketimbun lagi. Oke, okay, thank you ya. Sudah, eh, uh, bersenang-senang dengan saya. Tiga kali saya mau nematin, tidak bisa. Oke. Okay. Kayaknya kita udah bisa keluar ya. Karena sudah mengalahkan. Si Jambrut. Waduh, asapnya sampai keluar sini loh. Anda tidak membantu nih dari tadi. Aduh, ada orang ternyata di sini, Pak. Oke, ini manusia thermal ya. Oke. Oh, sorry. Iya, makanya. Jam segini mana ada? Go home. Sekarang katanya. Burai. Aduh, neng kenen nengkenen pokoknya dibantu, gue tadi di dalam gitu kan, ternyata ada orang sini ya paman bersih bersih sini. Oke, okay, dah. So I I back Too many there. Makanya, ya, yeah, Iya yeah, gua dari tadi mau pulang. Langsung bukain dah pintunya nah. Aduh, akhirnya, akhirnya bisa pulang. Aduh, aduh, dari tadi loh. Bukannya dibukain Ini ditolong Minta tolong paman ini doang Gitu lah Aduh Perkara hantu tadi kan bisa Manggil ustad Atau apa gitu loh Ini foto. <laughs> Oke okay, nah ini udah ya Akhirnya Sampai kah Oke okay. Akhirnya kita pulang Oh dia nggak tahu apa-apa tuh tong sabu tuh ya kan Akhirnya kita pulang gitu kan Oh my god Widih, kok oh, akhirnya oh, punya rumah ya? Pulang, akhirnya, yes. akhirnya pulang, oh. ya. pulang kira Hmm, mm, malam lagi pulang akan tadi setengah 8 setengah delapan ya. Kira-kira ini jam delapan lah ya, Oke, okay, sampai rumah, gak ada orang tuanya kemana, kan, gak enggak tahu ya. Oke, okay. nangis lagi, dia kasihan banget ya di rumah ya. Soalnya dia mengembannya ini sendirian gitu Makanya kasih banget sih jadinya. Nadie bantu si Andre cupu, si Budi kerasukan pocong gitu. Sendirian gitu. Nah, musik Sareno. Copyright dong. Break out Kok musiknya seneng ya Oke okay, by the way tadi gue ilangin uh, Suara gamenya Berarti suara gue hilang juga Soalnya ini jadi satu ya recordannya Oke okay, makanya gue nggak ngomong tadi ya Oke okay, mantep banget indah banget ya Asli dibikinnya Udah bangun bangun no, Tidur Aduh oh ternyata alarmnya ya Oke, okay, bangun, bangun, bangun dah. Oi, gitu gitulah, tidur ya. Belum ganti baju lagi. Eh, eh, eh, eh, tolong. Eh, hey, tolong. Ya. dah mandi dah. Oke, okay, akhirnya kita bisa nge-save ya. Oke, okay. oh, tadi itu tandanya nge-save ya di situ, save dah. Oke, okay, guys. Oke, okay, bakal kita Oke, okay. oke okay guys, sekian dulu video pada hari ini gua akhiri dulu. Kita sudah sampai rumah. Apalagi yang kan kita lakukan nanti selanjutnya di video selanjutnya kan. kak gua bakal lanjut lagi nih. Kayaknya rame banget ini, boy. Walaupun horor. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Lanjutnya nih.